Baiklah para sahabat Leslor, dimanapun anda berada untuk menemani santai sore kali yang saat ini Bagaimana akan menyuguhkan info-info terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Leslor Untuk mengawali perjumpaan kita, tentunya ada kabar yang spesial untuk warga Konoha Yuk untuk semuanya penggemar Leslar dimanapun kalian berada, kita ramaikan hashtag Leslar di Sofi, di akun Twitter mudah-mudahan bersahabat ya, idola kesayangan kita bisa trending kembali Kita mengingatkan saat tentunya bersahabat ya, idola kesayangan kita tampil di Sofi di bulan 4 bersahabat ya, terpantau Idola kesayangan kita sebelum tampil Sudah masuk jajaran trending Di akun twitter Hashtagnya Lesnar di Sofi Yuk sama-sama persahabat ya kita semangat nih Kita buktikan kekompakan kita Tulis hashtag di Sofi Di akun twitter mudah-mudahan Idola kesayangan kita Bisa masuk trending lagi Persahabat ya Tetap semangat Tetap solid kompak untuk mensupport Mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya, di kabar berikutnya ada info penting banget dari AMI Awards. Info AMI 6 kategori baru nih persahabat ya. Artis solo pria atau wanita R&B kontemporer terbaik, dua grup Kolaborasi R&B kontemporer terbaik, artis solo pria atau wanita RAP atau hip hop terbaik Dua grup kolaborasi RAP atau hip hop terbaik, artis solo pria atau wanita, grup kolaborasi metal terbaik Dan album metal terbaik Kita simak juga bersama di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun AMI Awards Sebentar lagi akan diumumkan nih siapa saja yang bakalan masuk sebagai nominasi anugerah Music Indonesia tahun ini Sambil menunggu pengumumannya Dalam beberapa hari ke depan Sekarang mau infoin dulu 6 kategori baru tahun ini Wow Ada 6 kategori baru Mudah-mudahan Lesti Rizky Bilar persahabatnya Masuk di nominasi Di ajang AMI Awards persahabat Ini tentunya kesempatan emas banget untuk warga Konoha Buktikan ya kekompanan kita juga untuk mendukung idola kesayangan kita. Bismillah, Lesti Kejarah masuk nominasi di Ajang AMI Awards atau Anugerah Music Indonesia. Di kolom komentar pun banyak sekali nih para sahabat ya Tentunya komentar-komentar yang sangat luar biasa Semangat dari warga Konoha Dari Sri 511 mengatakan Bismillah Lesti Kejora membawa pulang piala AMI 2022 Amin Yerbal Alamin Bismillah Lesti Banyak sekali ditulis di kolom komentar Dukungan untuk idola kesayangan Masya Allah semoga kalian sehat terus ya Selalu kompak untuk mendukung idola kesayangan kita Di ajang manapun Kemudian juga persahabat kita simak di ungan IGN-nya Bilar yang memposting foto Kak Septi Seregar. Dan ada sebuah kalimat ucapan, happy birthday ya Kak Septi Seregar, sehat dan sukses selalu, amin. Ini ucapan happy birthday untuk Kak Septi yang sedang berulang tahun, semoga sehat terus ya buat Kak Septi bahagia terus dan apapun yang dicita-citakan semoga terwujud, amin. Dan kita lihat juga persahabat hal terbarunya Papa Bilar, selanjutnya kita lihat persahabat mengunggah video Bambu real. wow, sepertinya berada di kantor Lesnar Entertainment nih persahabat ya, banyak sekali tentunya, karyawan-karyawan Papa B juga disitu Masya Allah, doakan yang terbaik mudah-mudahan di dalam kesayangan kita, selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan apapun yang dilakukan selalu sukses terus, amin, ya robbal alamin. Dan kita lihat juga persahabat ya, di kabar selanjutnya ini, kejutan untuk keluarga Konoha dari Mas Gongli sebagai editor Leslar Entertainment. Di situ ada Abang L, persahabat yang sedang tentunya diedit nih videonya. Kita makin gak sabar banget ya, pasti bakal ada kejutan spesial hari ini langsung dari Leslar Entertainment. Tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.